Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sekalian, kali ini kita akan membahas seputar penghinaan terhadap ulama Akhir ini kita dihebohkan dengan penghinaan terhadap ulama Sekarang yang akan kita bahas dua hal yang bertalian dengan seorang yang menghinanya Dan yang kedua adalah apabila kita dihina Apakah itu kita sebagai ulama atau sebagai orang biasa Bagaimana sikap kita Nah, yang pertama adalah sebagai penghinanya dulu. Saudara sekalian, menghina seseorang itu termasuk mendolimi seseorang. Itu sangat berbahaya sekali. Bukan hanya kepada ulama, kepada semua orang pun. Itu kalau kita menghina, itu adalah kita mendolimi. Yang berbahaya, orang yang sedang dizolimi, itu sangat mustajab doanya. Ini yang berbahaya. Ini yang kita mesti camkan. Orang yang sedang kita hina, yang sedang didolimi oleh kita, itu doanya bisa mustajab. Apabila dia mendoakan kita kesengsaraan, bisa jadi kita akan sengsara. Apabila dia mendoakan kita untuk celaka, maka kita pasti akan celaka. Nah, di sini hati-hati. Jangan pernah menghina siapapun, apalagi kepada ulama. Orang yang sedang dihina, sedang didolimi, itu akan mustajab doanya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana kalau kita posisinya adalah yang dihina? Bagaimana sikap kita apabila kita dihina? Begini saudara sekalian, orientasinya kita ke Rasul saja. Umat manusia itu, umat Islam itu, orientasinya kan Rasul. Dalam Al-Quran, Lakwan fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu ada suri tauladan bagi kita. Berarti kita harus menteladani Rasul. Nah bagaimana Rasul? Pernah dihina Rasul? Apakah Rasul pernah diejek? Pernah dicaci maki? Jawabannya adalah sangat-sangat sering. Dalam Al-Quran banyak dasar-dasar atau informasi-informasi tentang Rasul dihina. Rasul pernah dituduh sebagai tukang sihir. Rasul pernah disebut juga sebagai tukang tipu Rasul juga disebut tukang syair wah macam-macam disebut dukun dalam Al-Quran kan seperti itu tatkala Isra Mi'raj saja kan tatkala Rasul menyampaikan bahwasanya aku telah uh, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha, balik lagi dalam semalam, orang-orang kafir Quraisy waktu itu kan apakah percaya dia menuduh Rasul Tukang tipu, nggak mungkin dalam semalam bisa melakukan perjalanan seperti itu kan nah, Jadi Rasul itu adalah orang yang sering dihina, dicaci mafi, diejek Nah yang menjadi pertanyaannya Bagaimana sikap Rasul? tatkala mendapatkan hinaan-hinaan seperti itu Rasul tidak pernah membalas hinaan dari orang lain waktu itu Karena Rasul sangat-sangat lebih dari soleh ya Namanya juga Rasul tatkala Rasul diejek Rasul justru mendoakan mereka agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah karena tadi diingat di awal orang yang sedang didolimi doanya mustajab apalagi ini sebagai Rasul juga tak beliau dapat hinaan apa yang beliau lakukan justru beliau adalah mendoakan agar mereka disadarkan dan masuk kepada Tauhid Allah buktinya, hasilnya saudara sekalian dalam jangka waktu kerosulan yang tidak beratus-ratus tahun hanya beberapa puluh tahun saja Islam bisa tersebar di Zazirah Arab karena apa? pertama, karena Rasul yang dari segi kemanusiaan yang sangat-sangat menjadi Saudi yang menyenangkan yang kedua, secara spiritual doa Rasul sangat mustajab. itulah tatkala beliau dapat hinaan Rasul mendoakan mereka. Tapi kita akan kita belum bisa. Tatkala kita dapat ejekan, kita ingin membalas ejekan tersebut. Berarti kalau gitu satu-satu kita impas. Kita tidak tidak akan mendapat pahala. Kalau kita dihina, kita sabar, tentu kita dapat pahala. Kalau kita dihina, membalas hinaan, sepertinya akan impas, pahalanya juga akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita berkiblat ke Rasulullah. Rasul Diturunkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah Sulit tauladan Rasul juga mengatakan Innamabu istuli utami mamakarimal ahlak Aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan ahlak Tonjolkan ahlak mulia Karena waktu itu Rasul itu sangat mulia ahlaknya Sehingga banyak orang-orang waktu itu Yang masuk Islam Yang tertarik sama Islam Mungkin tidak semua yang masuk Islam itu percaya apa yang dibawa oleh Rasul Tapi juga mungkin ada juga yang masuk Islam itu karena melihat sosok seorang Muhammad Rasul yang sangat berwibawa di hadapan mereka Salah satu fakta bahwasanya di zaman Abu Bakar Ashiddi Ketika Rasul sudah wafat itu banyak juga yang keluar lagi dari Islam yang pada murtad lagi karena mungkin orang yang menjadi latar belakang mereka masuk Islam sudah tidak ada, ya udah keluar lagi. Makanya di zaman Abu Bakar Ashiqi ada perang ridah. perang melawan kemurtadan. Ini kan fakta. Ketika Rasul wafat, banyak lagi yang keluar dari Islam. Kalau dianalisis, mungkin saja yang masuk Islam waktu itu di zaman Rasul itu tidak 100% karena atas tauhidnya. Ada juga mungkin karena unsur-unsur lain. Karena akhlak Rasul sehingga tertarik Ini suatu bukti loh Jadi Islam akan jaya Islam akan berwibawa Di antaranya oleh Ahlak para pecintanya Kita sebagai umat Islam Yang harus berahlak mulia Demikian Wallahu'alam biswab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh